Tersangka? Hah? Tersangka apa? Pelaku hack, Hah? Hah? Sudah dapat, Udah dari pondok gede! Taman, yeah! Taman, TAMAN TAMAN hack. Hack. TAMAN TAMAN oh, bisa dapet? nanti! Luar biasa! Ini baru anak buah saya! Wow. Oke, kasih, mana? Panas nih! <laughs> Menyewa uh, pulau pribadi di sana. 5-4 hari sementara 45, setahu ya. saya untuk menyewa satu villa di uh, Maldives hmm. yang paling murah ya, villa satu malam itu sekitar 45 juta per malam. 45 juta per malam. Apalagi pulau itu yang paling murah ya, ini pulau-pulau. Ah mungkin pulau nggak ada vilanya tapi pulau aja. <laughs> Referensi satu, kalau itu lebih ke ya Pak. Aduh. berapa lama perjalanan ke Magelang? tahu oh, lupa, gelama banget nggak ya? sih 2018? belas, hmm. sebelum pandemi waktu itu eh, ya? Sebelum pandemi, kenapa memilihnya? Maldi bukan mal klender? puluhan magelang, puluhan magelang, puluhan magelang, makan bebek, makan bebek, <muk> makan bebek, Gak ada vila, enak di sana? Alhamdulillah enak, enak Itu berdasarkan request anda atau karena suami ingin memberikan? Karena suami ingin memberikan yang terbaik pastinya hmm. Apa, hmm. Gitu. Private Boleh kenalin gak ke suaminya? Hey. Oh, hey. <giruk> aku pengen diajak ke kato kodi Mohon Maaf, Wendy ini emang selain polisi dia juga sugar Baby Ekonomi kalau nggak salah ya jurusannya. Iya. Kenapa ngambil bisnis? Biasanya bisnis tuh ada anduk Ah itu kelas bisnis, kelas bisnis, kelas bisnis. Bukan ambil jurusan bisnis. Masa tiap kuliah pakai anduk ang? Kalau bisa jangan ambil ekonomi apalagi yang baru pertama kali. Kenapa? Sukalata pas take off. Tidak Tidak anak ada. Tidak. Ya. Tidak. nggak ada ada yang kayak gitu ada. ada jadi S1 Bye. Mm -hmm.